Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban pada halaman 70 Di mata pelajaran matematika volume 2 kelas 4 Ini tentunya pada semester 2 Baik adik-adik kita akan jawab soal dari halaman 70 Nah, di sini ada pertanyaan, ayo gunakan perkalian bersusun untuk mencari hasil perkalian berikut. Baik, kita akan mengalihkan uh, perkalian-perkalian ini dengan cara bersusun. Baik, sekarang kita tulis dulu soal nomor satu di sini 5,3 dikali 7. Baik, kita tulis 5,3 kita kalikan 7. Kita kali tujuh, tujuh kali tiga. Berapa tujuh kali tiga adalah 21. Maka untuk keduanya, kita simpan di sini tujuh kali lima, tiga ditambah dua menjadi 37. Jadi hasilnya 371. Nah, karena di sini ada angka satu angka di belakang koma, maka kita buat. Untuk angka 371 ini, kita buatkan satu angka di belakang koma, maka akan menjadi 37,1. Soal nomor 2, soal berikutnya, 9,2 dikali dengan 49. Oke, kita kalikan kesusun, 9 kali 2 berapa? 18, Oke, kita tulis 8, kemudian satunya kita simpan di sini. 9 x 9 adalah 81, tambah 1 menjadi 82. Berikutnya, 4 x 2 berapa? 4 x adalah 8, maka kita tulis 8. Kemudian 4 x 9 adalah 36, maka kita tulis 36. kita jumlahkan, 80 Kemudian 2 ditambah 8 adalah 10, kita tulis 0, simpan 1, menjadi 9, 10, ini 15, kita tulis 5, ya. Kemudian kita simpan 1 menjadi 4. Jadi, di sini 4508. Tetapi kita perhatikan bahwa di sini ada satu angka di belakang koma, maka kita buat satu angka di belakang koma, maka jadinya menjadi 450,8. Baik, untuk soal berikutnya, di sini ada 70,5 dikali dengan 73. Baik, kita kalikan saja langsung. 3 kali 5 adalah 15. Kita simpan 1. 3 kali 0 adalah 0. Tambah 1 adalah menjadi 1. Kemudian 3 kali 7 adalah 21. Berikutnya, kita lanjutkan, 7 dikali 5, 35. Kita tulis 5-nya saja, untuk 3-nya kita simpan. Kemudian 7 kali 0 adalah 0, 0 tambah 3 menjadi 3, kita tulis 3 di sini. Kemudian 7 dikali 7 adalah 49, maka kita tulis 49. Maka di sini menjadi 5, 5 1 tambah 5 adalah 6, 1 tambah 3 adalah 4. 2 tambah 9 adalah 11. Kita tulis 1 di sini kemudian kita simpan 1, menjadi 1 tambah 4 adalah 5. Jadinya di sini 51.465. Tetapi kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma, maka kita buat satu angka di belakang koma. Maka di sini menjadi 5146,5. Baik, kita akan lanjutkan ke soal nomor 4, 5, 6. Baik, kita akan jawab dulu soal nomor 4. Di sini ada 6,52. 6,52 dikali dengan 4. Kita kalikan 4. Kita buat di sini tanda kali. Maka kita akan kalikan dulu dari 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8. 4 kali 5 adalah 8. 20, kita tulis nol di sini, kemudian keduanya kita simpan. Pecalinang 24 ditambah 2 menjadi 26. Maka di sini jadinya adalah 2.608, Tetapi ini belum selesai, RKD. Nah, karena di sini kita lihat ada dua angka di belakang koma, maka kita harus buat bilangan 2.608 ini menjadi ada dua angka di belakang koma. Nah, maka komanya di sini kita taruh. Maka jadinya adalah 26,08. Berikutnya ada 0,26 dikali 8. Kita kalikan saja langsung. 8 kali 6 adalah 48, maka 8-nya kita tulis, 4-nya kita simpan. Kemudian 8 kali 2 adalah 16, ditambah 4 menjadi 20. Maka 0-nya kita tulis satu kita simpan delapan kali nol adalah nol nol tambah satu menjadi satu nah maka ini menjadi 108. tapi ini kita lihat lagi di sini ada dua angka di belakang koma maka kita buat 108 ini ada dua angka di belakang koma maka menjadi 1,08. soal nomor enam nol dikali lima kita kali, 5 kali 6 adalah 30, 0 nya kita tulis di bawah, kemudian 3 kita simpan, 5 kali 4 adalah 20, ditambah 3 menjadi 23, 3 nya kita tulis di sini, kemudian 2 kita taruh di atas, atau kita simpan, 5 kali 0 adalah 0, ditambah 2 menjadi 2, maka hasilnya adalah 230. Nah karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kita harus buat 2 maka di belakang koma untuk hasilnya, maka komanya kita letakkan di sini, menjadi 2,30. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita akan membagi di, di soal nomor 7, 8, 9. Oke, kita akan bagi saja langsung, di sini ada 6,5, di bagi 5. Oke. K sama dengan 6 bagi 5, berapa kali lima mendekati 6? Yaitu satu Sekarang satu kali lima adalah 5. Ini kita kurangi caranya. Sekarang 6 kurangi 5 berapa? satu Oke, 1 bagi 5 tidak bisa. Oke, maka sekarang kita ambil angka di belakang koma yaitu lima Nah, kita, ketika kita ambil angka di belakang koma, maka kita tulis koma di sini juga ya. Oke, jadi komanya juga harus ditulis. Nah, sekarang 5 kita turunkan, ini menjadi 15. 15 dibagi 5 berapa? 15 dibagi 5 adalah 3. Sekarang 3 kali 5 berapa? 15. Berikutnya, 15 dikurangi 15 adalah 0. Maka di sini hasilnya adalah 1,3. Baik, soal berikutnya ada 12,6 dibagi dengan 7. Eh, kita bagi dengan 7. Sama dengan 12 bagi 7. Berapa kali 7 mendekati 12, yaitu 1 juga. 1 kali 7 adalah 7. Eh, kita kurangi 12 bagi 7 berapa? 12 bagi 7 adalah 5. 5 dibagi 7 bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Nah, ketika tidak bisa, maka kita ambilkan angka di belakang koma. Angka di belakang koma di sini adalah 6. Maka, kalau kita mengambil angka di belakang koma, maka kita tulis angka, mohon maaf, kita tulis komanya di sini. Oke. Kita pindahkan komanya ya. Maka sekarang 6 kita turunkan. 56 bagi 7 adalah D8. 8 x 7 adalah 56. Kita kurangi, 56 di 56 adalah 0. Berikutnya, 8,1 dibagi 9. 8,1, 8 dibagi 9 tidak bisa kan? Nah, kalau tidak bisa, maka kita tuliskan 0 di sini ya. Okay. kalau 8 bagi 9 itu tidak bisa, maka kita teruskan 0 dulu di sini untuk hasilnya. Setelah itu, kita ambilkan angka di belakang koma. Nah, maka kalau kita ambil angka di belakang koma menjadi, ini kita gabungkan menjadi 81. Nah, karena kita mengambil angka di belakang koma, maka di sini kita tulis koma. Nah, sekarang 81 dibagi 9 berapa? Yaitu 9. 9 kali 9, 81. Satu, kita kurangi 81. Dikurangi 81 adalah nol. Kasannya adalah 0,9. Baik, berikutnya kita akan jawab soal nomor 10, 11, dan 12. Kita akan bagi dulu yang 49,4. Kita bagi dengan 19 okay. 49 dibagi 19 itu kira-kira mm, bisa atau tidak bisa, nah, kalau bisa kira-kira 49 bagi 19 itu berapa berapa kali 19 mendekati 49 okay. apakah ada yang sudah tahu Kalau tidak tahu coba di orang dulu di bukunya, Oke. yaitu mendekati berapa dua kali sembilan belas berapa dua kali sembilan delapan simpan satu dua kali satu dua tambah satu menjadi tiga maka di sini 38. puluh delapan. dikurangi tiga 9 kurangi 8 adalah 1, 4 dikurangi tiga adalah satu. Nah, sekarang 11 bagi 19 bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, kita ambilkan angka di belakang koma, yaitu 4. Nah, kalau kita mengambil angka di belakang koma, maka di sini kita tulis koma. Nah, 4-nya kita turunkan. Nah, sekarang 114 dibagi 19 berapa? Yaitu n 6, maka 6 x 19 adalah 114 Maka 114 dikurangi 114 menjadi 0 Maka hasilnya adalah 2,6 Oke, berikutnya soal nomor 11 65,61 dibagi 27 sama dengan itu. Berapa kali 27 yang mendekati hasilnya adalah 65? Apakah ada yang tahu? Yaitu dua. Oke, sekarang kita coba kalikan. Dua dikali 27 berapa? Dua kali 7 adalah 14. Simpan satu. Dua kali dua empat. Tambah satu menjadi lima. Nah sekarang, 65 dikurangi 54 adalah 11, 551, 651 menjadi 11, 11 dibagi 27, apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita ambilkan angka, satu angka di belakang koma yaitu 6. Nah kalau kita mengambil angka, satu angka di belakang koma, maka kita tulis di sini adalah koma. kita turunkan 6 nya. 116 dibagi 27 kira-kira berapa? Berapa kali 27 mendekati 116? Yaitu 4. Nah, sekarang 4 kali 27 berapa? 4 kali 7 berapa? 28. Kita simpan 2. 4 kali 2, 8. Tambah 2, 10. Menjadi 108. Oke, ini kita kurangi. 116 dikurangi 108 berapa? Yaitu 16 dikurangi 8 berarti 8. Nah, sekarang 8 dibagi 27 bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita turunkan 1 menjadi 81. 81 bagi 27 sama dengan 3. 3 kali 27, 3 kali 7, 21. Simpan 2. 3 kali 2, 6, tambah 2 menjadi 8. Maka 81 kurangi 81 adalah 0. Jadinya yaitu 2,43. Sekarang berikutnya, 15,36. Kita bagi dengan 32. Nah, apakah 15 dibagi 32 bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita ambilkan angka di belakang koma, yaitu angka 3. Nah, kalau kita mengambil angka di belakang koma, maka di sini kita tulis hasilnya dulu, yaitu 0. 0, koma. Nah, sekarang berapa kali 32 yang mendekati hasilnya adalah 153? Yaitu 4. Nah, sekarang 4 kali 32 itu berapa? 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12 menjadi 128, ini kita kurangi, 3 8 tidak bisa, maka di sini 13 dikurangi 8 berapa? 13 dikurangi 8 adalah 5, nah di sini tersisa 4, sekarang 4 dikurangi 2 menjadi 2, menjadi 25, nah sekarang 25 bagi 32 bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa, nah kalau tidak bisa kita turunkan 6, Nah, menjadi 256 256 dibagi 32 menjadi 8 8 kali 32 berapa? 8 kali 2, 16 Simpan 1 8 kali 3, 24 tambah 1 menjadi 25 Maka 256 dikurangi 256 adalah 0 Oke, sebentar ya adik-adik ya Kita mau cas dulu Laptopnya Sama Baik, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Nah, di sini ada bagian dua, carilah hasil baginya sampai ke nilai tempat per seratusan. Nah, jadi nanti ada dua di belakang koma, itu sampai sana kita akan cari ya. Kemudian bulatkan jawabannya ke nilai tempat persepuluhan, nah nanti kita bulatkan menjadi persepuluhan atau 1 koma di belakang bilangan. Baik, kita langsung saja coba adik-adik dari soal nomor 1 dulu. Oke, di sini soal nomor 1 ya. 200, kok oh, mohon 2,63 dibagi dengan 3. Nah, pertanyaan sekarang, 2 bagi 3 apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa maka kita ambilkan satu angka di belakang koma, maka kalau kita ambilkan satu angka di belakang koma, maka kita tulis hasilnya di sini 0 koma. Maka sekarang kita bagi saja 26 dibagi 3 kira-kira berapa. 6 dibagi 3 kira-kira berapa? Yaitu 8. Baik, sekarang 8 kali 3 adalah 24. Nah, Sekarang kita kurangi. 26 24 adalah 2. 2 bagi 3 ternyata tidak bisa. Maka di sini kita tulis di 3. 23 dibagi 3 berapa? Berapa kali 3 yang mendekati hasilnya 23 yaitu 7. 7 kali 3 adalah 21. Oke. maka di sini, kita kurangi 23, dikurangi 21 adalah 2. Nah, karena di sini kita diminta untuk mencari, ya, untuk mencari hasil baginya sampai ke nilai tempat ratusan. Ke tempat per 100, nah, kalau di sini perintahnya sampai tempat per 100, nah, 0,87 ini adalah per 100, kenapa per 100? Karena ada dua angka di belakang koma. Nah, kalau ada satu angka di belakang koma, itu persepuluhan. Oke, okay, baik. Kemudian, kita sudah mendapatkan 0,87. Berikutnya, kita diminta untuk membulatkan jawabannya ke nilai tempat persepuluhan. Nah, artinya nanti kita bulatkan yang 0,87 ini menjadi 0, berapa Nah, karena kita di sini diminta untuk membulatkan ke persepuluhan, maka jadinya adalah, kita tuliskan saja di sini, dibulatkan dibulatkan menjadi 0,9. Nah, 7 ini kita, karena di sini 7 itu lebih, uh, lebih dari 5, maka kita naikkan 1 ke sini, ya. Maka, 1 tambah 8 menjadi 9. Jadi, kalau dibulatkan menjadi 0,9. Nah, karena ada satu angka di belakang koma, maka itu adalah persepuluhan. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Ada 40,4 dibagi dengan 6. Sekarang, 40,4 ya, 40, kita bagi dengan 6. Oke. Maka, berapa kali 6 yang mendekati hasilnya 40? Yaitu 6. 6 kali 6 berapa? Yaitu 36. Nah, sekarang 40 dikurangi 36 berapa? Yaitu 6. Nah, sekarang 6 bagi 6 bisa? Mohon maaf. Di sini 4 ya. 40 dikurangi 36 adalah 4. Nah, sekarang. Oke, okay, biar lebih jelas. Ini kita hapus dulu. Oke, okay, kita sudah hapus. Oke, okay, berarti di sini 4. 4 bagi 6 tidak bisa kan? Maka kita ambil. Satu angka di belakang koma. Kalau kita ambil satu angka di belakang koma, maka kita tulis di sini koma. Maka 4-nya kita turunkan sekarang. 44 dibagi 6 itu kira-kira berapa? Oke, yang itu 7. Nah, 7 kali 6 adalah 42. Oke. Kita kurangi. 44 dikurangi 42 adalah 2. Nah, 2 bagi 6 tidak bisa. Nah, di sini kita lihat 6,7. Ini belum sampai perseratusan. Nah, kita tentu kalau mau sampai ke perseratusan di angka di belakang 2 ini kita tambahkan 0 ya. Maka sekarang 20 bagi 6. Nah, 26 bagi, eh, 20 dibagi 6 itu berapa? 3 dikali 6. 3 kali 6 adalah 18. Nah, itulah yang mendekati. Nah, jadinya 20 kali 18 adalah 2. Oke, karena di sini kita diminta hanya untuk sampai per 100 atau dua angka di belakang koma maka di sini kita cukupkan sampai di sini nah sekarang berikutnya kita bulatkan dibulatkan dibulatkan menjadi 6,7 nah kenapa di sini kita bulatkan menjadi 6,7 karena di sini kalau angka di belakang di bawah 5 itu kita bulatkannya ke bawah ya, jadi bulatkan ke 0. Nah, misalkan disini 3, maka disini 0 ditambah 7, yaitu 7. Jadi pembulatannya seperti itu. Baik kita lanjutkan ke soal berikutnya itu soal nomor 3 disini, ada 30,42 ya, dibagi dengan 14. 30 dibagi 14, kira-kira bisa? Bisa ya. Mendekati berapa? titik-titik kali 14 yang sama atau yang mendekati 30 adalah 2. 2 kali 14 adalah 28. Maka ini kita kurangi. 30 dikurangi 28 berapa? Sisanya adalah 2. 2 bagi 14 tidak bisa. Maka di sini kita tulis 24. Nah, 24 dibagi 14, kira-kira mendekati berapa? itu mendekati 1. Nah, karena tadi kita 4 ini di belakang koma, maka kita terus ke sini koma dulu. Oke, 24 dibagi 14 mendekati 1. 1 kali 14 adalah 14. Nah, kita kurangi. 24 dikurangi 14 berapa? Yaitu 10. 10 bagi 14 tentu tidak bisa. Maka di sini kita tulis. 2. Nah, sekarang 102 dibagi 14 itu berapa? Yaitu 2, 7 mendekati 7. 7 x 14, 7 kali 4, 28. Simpan 2, 7 x 1, 7, tambah 2 menjadi 9. Menjadi 98. Sekarang 102 dikurangi 98, menjadi disini 4. Nah, jadi sisanya adalah 4. Nah, karena kita diminta hanya sampai ke perseratusan, maka kita cukup sampai di sini. Berikutnya, kita bulatkan menjadi, dibulatkan menjadi 2, 2, Karena angka 7 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 1. Di sini, jadi kita naikkan 1. 1,1 adalah 2, menjadi 2,2. Berikutnya, soal nomor keempat, 5,6, ya, maaf, kita tahu soal nomor keempat di sini, dibagi dengan 39. Nah, di sini kasusnya, pembaginya lebih besar daripada yang dibagi, baik sama dengan 5 bagi 39 kan tidak bisa, nih. Maka, kita ambilkan angka di belakang koma menjadi 56. Nah, kalau kita ambil angka di belakang koma, maka di sini kita tulis 0, Oke. Okay. Sekarang, 56 bagi 39. Berapa kali 39 mendekati 56? Yaitu 1. 1 kali 39 adalah 39. Nah, sekarang kita kurangi. 56 dikurangi 39 berapa? 16 9 adalah 7. Di sini sisa 4, 4 3 adalah 17. Nah, sekarang 17 bagi 39 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di sini. Nah, berikutnya, 170 dibagi dengan 39 yaitu mendekati 4. 4 kali 9 adalah berapa? 36, kita simpan 3. 4 x 3 12, tambah 3 menjadi 15. Jadi 156, 170 dikurangi 56 di sini 4, di sini 1 menjadi 14. Nah, karena kita diminta hanya sampai ke perseratusan atau dua angka di belakang koma, maka kita cukup sampai di situ. Berikutnya kita bulatkan. Kita tulis dibulatkan 0,1. Kenapa 0,1? Karena 4 itu di bawah. 5, jadi kita bulatkannya menjadi nol Maka 0 tambah satu menjadi satu Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada 9 liter beras yang beratnya 8 kg. Berapa kilogram beras satu liter? Cari hasil baginya sampai ke nilai tempat per persatu per seratusan, Kemudian bulatkan jawabannya ke nilai tempat persepuluhan. Nah, ini sama cara mengerjakannya seperti yang di nomor 3 tadi ya, yang di sebelumnya. Baik, kita akan bagi saja. Di sini ada 9 liter beras yang beratnya 8 kg. Berapakah kilogram berat beras 1 liter? Baik, kita akan bagi caranya adalah 9 dibagi dengan 8 Sama dengan. Oke. 9 bagi 8 mendekati 1. 1 kali 8 8. Di sini kita kurangi 9 dikurangi 8 adalah 1. 1 bagi 8 tidak bisa kan, maka kita tambahkan 01 di sini. Nah, kalau kita tambahkan 0, maka di sini naik ke sekarang, 10 dibagi 8 berapa? 10 bagi 8 yaitu mendekati 1. 1 kali 8 adalah 8. Nah, sekarang sisa 10 kali 8 yaitu 2. 2 kali 8 tidak bisa, maka di sini 20. Nah, sekarang 20 bagi 8 berapa? Mendekati berapa? Yaitu mendekati 2. 2 kali 8 adalah 16. Oke, maka di sini 4. Nah karena kita diminta untuk mencari sampai ke nilai per maka cukup sampai di sini yaitu satu maka kita bulatkan dibulatkan menjadi satu okay, satu itu soal nomor 5, berapa berat total 25 buku jika setiap buku memiliki berat 14 kg. baik kita langsung saja kalikan adik-adik 25 dikali 14 oke kita kali susun 25 dikali 14 4 kali 5 20 kita simpan 2 4 kali 2 8 tambah 2 menjadi 10 1 kali 5 5 1 kali 2 2 jadinya adalah di sini 5 350 kg nanti kita lanjut ke halaman 71